Hai hai hai everybody welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini yang pasti di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slot. Oke, okay, seperti biasa gue bermain di Starlight live ya Tentunya dengan bawa modal 30.000 aja. Di sini gue langsung start di 3.200 ya bestie. Ya, nanti sambil kita pemanasan, pemanasan terlebih dahulu. Kalau ini dengan pola skin yang pastinya simpel ya. Semoga mudah dipahami buat kalian para slotter Oke, okay. seperti biasa di sini gue akan membagikan tips dan triknya nih mengenai pola slot gacor, info slot gacor dan juga bocorong slot gacor hari ini tentunya dengan bawa modal receh ya aduh oke okay. ya jadi buat kalian yang butuh info info tentang kon gacor ya apalagi cuma bawa modal receh link langsung rapat ke channel gue ini ya sayangnya oke okay, sampai gue melanjutkan disini sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga lancar. Oh gila keren banget dikasih kali 250 nya sama si Inche luar biasa banget ini keren banget langsung jackpot ya baby ya 1.400.000an dong wow gak bisa membayangkan ya aduh padahal baru aja main udah langsung dikasih nih ini sih gila banget ya keren banget pokoknya Oke, okay. pokoknya ini the best banget. Pokoknya main santuy aja ya, best buat kalian nih, jangan terlalu nafsu ya. Oke, okay. yang pastinya buat kalian di sini ya, yang lagi nonton video ini, jangan kemana-mana, simak-simak terus videonya, jangan di juga, biar kalian dapetin info infonya dari gue di sini, ya. Yang pasti buat kalian juga, nih yang lagi nonton video ini, gue juga mau ngasih tahu ya, untuk disclaimer-nya terlebih dahulu nih, ya. Pokoknya, jadikanlah. Pengalaman ini sebagai hiburan semata, Tidur untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Oke, okay? jadi mungkin kalian yang sudah pelanjut terjun di dunia perselutan, it's okay, Yang masalah ya, bebas-bebas aja. Yang penting di sini gue bakal sharing atau gue bakal rekomendasi untuk si itu sudah jackpot ya, besti. Ya, aduh, cakep banget langsung dikasih rizinya dari si Inca. Tapi kita pantau-pantau ya, sayang ya. Oke okay, ya, langsung aja ya tentunya disini juga bermain di situs permen 138 Gajah makan permen, gajah permen Ya yang pastinya situs ini udah aman dan terpercaya Jadi kalian gak perlu khawatir lagi ya Oke, okay, jadi buat kalian yang mau join langsung ya di permen 138 ini Linknya udah ada di pin komentar Jadi tinggal kalian klik aja, langsung join sekarang juga ya guys ya Oke, kita pantau dulu aja di sini ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan di Dresden ini. Oke, cakep sekali. Lanjut lagi dong. Oke, lanjut lagi dong. Ini dulu, ih, isa. Oke. Lumayan lah ya, gretongan nih, gretongan. Oke, 180.000 yang gue dapatkan di sini ya. Lumayan lah, buat tambah-tambah ya. Oke, okay, dan juga buat kalian nih, uh, semoga pola yang gue bagikan di sini bisa bawa hoki ya, ataupun bawa cuan-cuan buat para sosok mania lainnya. Dan semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat ya. Oke, okay. lanjut lagi dengan pola-pola selanjutnya nih ya. Selop dulu, ih, uh, cakep. Di skip, dong, kadang suka bikin kaget aja gitu ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan yang pastinya buat kalian jangan lupa dibantu support channel ini ya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya nih supaya channel gue juga semakin berkembang dan semakin maju. Oke, okay. kali ini gue coba untuk share ombak terlebih dahulu ya gue browsing di ribu ini hmm. mudah-mudahan ada keberuntungan membuat gue di sini ya yang lebih lagi ini maksudnya. Oke okay, ya kata-kata-kata dulu aja. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan ya untuk info-info menarik seputar uh, spot gacornya ya. Yang mungkin bisa bantu kalian juga untuk dapetin cuan-cuannya ya, sayang ya. Oke. Okay. Gercep-gercep aja langsung. Dan kalian juga nggak perlu khawatir karena gue juga bakal sharing tentang info pola gacor princess hari ini dan club gacor hari ini ya khususnya dengan modal receh receh aja oke buat kalian yang suka main modal receh merapat aja ya tang ya. dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian ab, apa dapetin update terbaru dari gue setiap hari dan pastinya dapetin notifikasi dari gue setiap hari wow. Rp517.000 yang gue dapatkan ini sih keren banget gila emang bebas ya permen 138 ya desi ya bukan kaleng-kaleng Ya mongnya yang belum join di permen 138 mending langsung digaskan-gaskan aja ya subscribe-subscribe -sub -sub aja ya desi ya Oke sebelum kita menunggu untuk hasil akhirnya mungkin gak lama lagi juga di sini gua bakal langsung cabut tapi sebelumnya gue mau ngasih pantun eh, buat para permen ya untuk pemanis juga nih sesuai dengan namanya ya itu yang manis-manis dan hasilnya pun juga manis sekali. Oke langsung aja ya lagi hitung si permen caker lebih untung main di sini men tentunya di permen 138 Gajah makan permen, gacornya Oke, okay. pokoknya sebelumnya terima kasih banyak buat semuanya ya, thank you so much yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga enjoy kalian terhibur dengan video gue ini dan semoga kalau-kalau yang gue bagikan bisa bawa hoki juga buat kalian nih ya. Jadi mungkin segan aja video gue ini karena gue udah dapetin proses dari modal rese-rese gue ini jadi. Gue mau langsung wedein aja dulu ya. Oke, okay. sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.